ada sebuah artikel tentang Lesti, persahabat Lesti Kejora ternyata jago acting Menangis di model video Tertawa di BTS Wow, memang idola kesayangan kita Yang selalu tentunya Membuat kita bangga Selain jago bernyanyi Bunda Lesti juga pun, persahabat ya Tentunya jago acting Bunda Lesti juga pernah banget ya Tentunya berperan Tentunya di film Atau di sinetron dan pastinya kita juga makin bangga karena multitalenta sekali Bunda Lesti. Mudah-mudahan terus memberikan kejutan bahagia untuk warga kuno. Amin. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun Haifo Official. Dua jempol buat actingnya Lesti. Siapa di sini yang ikutan terhanyut dengan lagu dan video klipnya? Pasti semua orang terhanyut. Bahkan bukan hanya cewek yang tentunya bisa merasakan dengan isi lagu yang Lesti tetapi para Jawa juga persahabatnya ikut menangis ketika mendengarkan lagu lesti kecewa terutama lagu insan biasa dan selanjutnya persahabat disimak juga di postingannya Leslar candu ini mengunggah foto makanan snack dan ada buket ucapan juga persahabatnya untuk bunda lesti masya allah terima kasih untuk orang-orang baik yang sudah men dan tentunya sudah mendoakan yang terbaik untuk Leslar begitu banyak orang-orang yang tulus, mencintai dan men-support Leslar family ini salah satunya persahabat ya ada yang mengirim snacknya Al-Fatih, ada yang mengirim takjil, Masya Allah banget bahkan ada buket ucapan juga untuk Bunda Lesti Kongrans, Lesti Kejora atas launching lagu terbarunya, Insan Biasa semoga semakin sukses dan semakin bersinar Mudah-mudahan tentunya datang karya-karya terbaiknya Wow, luar biasa, persahabat Mudah-mudahan doa baik dari kalian diinjabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Kita simak juga, persahabat, kalimat caption yang ditulis langsung oleh Leslar Chandu Alhamdulillah amanah dari Leslar lovers snack untuk Abang Fatih, takjil untuk Leslar, juga bukan ucapan untuk Bunda Leti sudah ku sampaikan. Berkat selalu rezekinya mbak katanya itu Masya Allah Amin. Mudah-mudahan rezekinya lancar rezekinya berkah-berkah dan mudah-mudahan tersahabat dia selalu sayang dengan Lesla Family. Kemudian kita lihat juga di postingan Lesla Entertainment satu jam yang lalu mengunggah foto Abang Al-Fatih dan tentunya di postingan foto ini pun ada beberapa tentunya makanan di persahabat ya. Hai Om dan onti angkelnya aku buka puasa pakai apa hari ini itu ditanya langsung oleh Al-Fatih dia, Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang ditulis langsung oleh admin LE. Posting ini di jam-jam rawon, Om onti gak malah kan El kan masih kecil, coba deh Om onti lihat es buah sama risolnya Pasti nambah kuat, kuacanya <laughs> Ini cute banget ya Masya Allah, mudah-mudahan Ada tentunya vlog terbaru yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment Mudah-mudahan saja prasahabat ya Ada vlog tentunya dari BBL, Bunda Lesti, Pak B Yang selalu memberikan kebahagiaan Buat kita semuanya, amin Selanjutnya juga prasahabat Kita lihat juga di storynya nya Bunda Lesti Barusnya mengunggah foto bareng Ke Asila Maisa Ada sebuah kalimat ucapan Dari Bunda Lesti untuk Ke Asila Sayangku Ningrat Adik kecil sekarang udah 17 tahun Barakallah fi omrih Ya, asilah sayang. Saya selalu dan insyaallah sukses terus, ya sayang. Amin. Love, wah, masya Allah. Kasilah sedang berulang tahun ini, ucapan dan sekaligus doa dari Buddha Lesti untuk Kasila Mudah-mudahan silaturahmi, pertemanan tetap terjaga dan terjalin dengan baik antara keluarga Leslar dengan keluarga Wiranshi Amin. Dan pastinya juga bersahabat kita masih menunggu kabar terbaru lainnya di hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Divot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh